Oke, okay. dia memiliki paru yang cukup besar. Ada satu, ada dua, ada tiga, banyak sekali. Oh, keren banget, memang. Oke, okay. bentuknya ini masih. Kita ada di hutan. Dari rencananya seperti biasa, kita akan coba cari hewan dan cari makanan, teman-teman. Kali ini kita ada di hutan selatan. Kita akan coba explore, berpetualang tanpa batas, teman-teman. Di belakang saya ada air terjun yang lumayan lah. Eh, Kejututnya agak berpundak-pundak, teman-teman. lanjut. kalau misalkan hutan itu di pinggir atau di tebing itu suka ada burung-burung teman. Ya? Di atas biasanya ada sarang burung. Kalau di dasar burung biasanya sarang landak teman. Oke okay, teman-teman, di pinggir saya e, banyak sekali di rimbunan. Dan biasanya si ular ada di pinggir-pinggir e, pepohonan yang rendah maupun yang tinggi teman-teman Oke, okay? kita cari, kita lanjut teman-teman Okay, lubang, nggak tahu lubang apa. Kalau di kebun bambu, kalau di bawah akarnya biasanya ada kelabang. Kalau nggak kelabang, kala jengking atau skorpion Oke, okay. sini banyak lubangnya tapi nggak tahu nih. dan saya itu ada pepohonan. Di situ ada banyak sekali suara burung. Nah, lihat kan? Di situ ada suara burung banyak banget dan biasanya di hutan ini sering uh, ada ular dan ada burung, teman. Di bawahnya biasanya ada udang dan ada ikan. Lihat? Wow, keren banget. Oke, teman. -teman. Di atas, di tebing sini banyak sekali lubang-lubang. Uh, ada lubang ular, mungkin ada lubang tawon. Dan mungkin juga ada lubang burung, teman-teman. Oke, lihat. Di atas itu ada sarang. Banyak sekali di sini ada sarang, teman-teman. Lubang. Kita akan coba cek satu persatu siapa tahu kita nemu hewan, teman-teman. Oke, lihat. Oke, teman-teman. Di atas ada banyak sekali lubang. Ada satu, ada dua, ada tiga. Banyak sekali di sini. Ini ada bekas rayap juga. Dan ada bekas uh, seperti uh, sarang ular. Oke, okay, kita coba lihat. Di sini kita cek satu-satu. Wow. wow. Oke, okay, teman-teman. Ada burungnya. Ini licin banget. Ini sekitar tinggi e, 3 meter teman-teman Oke okay. ah. Oke okay, lihat wow. Keren teman mukaan burungnya Lihat Keren banget teman-teman okay. ah. Cukup agak tinggi ya Lihat ini burung tekek udang Atau raja udang teman-teman Biasanya masyarakat sini nyebutnya Menuk cekakak Ini cekakak air ya teman-teman Makanan si burung ini seperti udang Ikan maupun katak kecil, teman-teman. Oke. Okay. Sungguh luar biasa banget. Oke, okay, okay. lihat. Wow. Oke, okay. dia memiliki paruh yang cukup panjang. Paruhnya itu berwarna merah. Lihat, bulunya berwarna biru, ada hitamnya, ada hijaunya juga. Terus biasanya kalau si jantan itu ada putih di bagian leher. Lihat, teman-teman. Oke, okay. wow. Keren sekali. Oke, okay. wow. Santai, Bro. Oke, okay. nama ilmiah si burung ini adalah Altheadines. Keren banget, teman, -teman. Oke, okay. ukurannya ini masih remaja. Kita udah coba explore ke berbagai daerah. Kita eh, banyak sekali menemukan berbagai jenis burung. Yang sering saya temukan adalah burung tekek udang karena dimana di Pulau Jawa ini banyak banget dan melimpah banget si burung ini. Tapi ingat, walaupun burung ini melimpah, tapi kita harus tetap menjaga dan merawat si burung ini agar tidak punah, teman. -teman. Oke, okay. keren dan lucu banget. Oke, okay. si burungnya keren, warnanya cantik sekali, teman. -teman. Oke, okay. di atas sudah nggak ada lagi ya. Palingan ada sayang uh, sarang rayap. Keren. Ketika mengambil si burung ini, kita harus hati-hati karena biasanya suka ada ditempati sama sarang ular, teman-teman. Oke, lihat? Keren? Yaudah, teman-teman.